Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kali ini kita akan membuat faktur penjualan Tetapi sebelumnya harus kita atur dulu Yaitu kategori penjualan ini Dan pelanggan ya. Apa tujuan kategori penjualan ini? Tujuannya adalah untuk membuat suatu kelompok besar penjualan. Tujuannya untuk membuat analisa dari suatu kelompok penjualan tersebut. Ya, Pertama-tama, kita klik modul penjualan ini, kemudian kategori penjualan. Alangkah baiknya kalau kita membuat kategori penjualan itu. Yang pertama, itu adalah yang paling utama. Perusahaan itu menjalankan uh, usaha, ya. Misalkan ini, ini adalah uh, transportasi, ya. Karena perusahaan ini kemungkinan akan mempunyai banyak armada-armada untuk dioperasionalkan untuk angkutan umum. Nah, yang kedua ini yang umum tadi ini yang default yang dari sistem kita ubah menjadi nomor 2 yaitu misalkan ini dia mempunyai usaha tambahan yaitu usaha penjualan spare part nah ini ya ini yang, yang kedua yang ketiga adalah dia akan menjual namanya itu merchandise. Jadi sesuai dengan temanya dia adalah perusahaan transportasi kemungkinan dia juga mempunyai toko-toko yang ada di pul-pul mereka untuk dijual merchandise itu ya. Selanjutnya kita akan menginput atau membuat master pelanggan. Tapi pelanggan itu juga dibedakan atau dikelompokkan menjadi kategori pelanggan ini ya. Contohnya ini adalah pelanggan yang berhubungan dengan transportasi. Ya. Kemudian pelanggan kelompok pelanggan nomor dua itu kelompok pelanggan 94 kemudian yang nomor tiga adalah kelompok untuk kelompok merchandise nah ini kita lihat untuk umum ini karena paling sering transaksi itu adalah ada di transportasi maka dia di dia dikategorikan sebagai default transaksi ya kemudian yang umum ini karena tadi sudah dilepas defaultnya maka dia bisa dihapus seperti ini ya. oke. Okay. Selanjutnya, kita akan membuat nama pelanggan. Master pelanggan itu dengan cara satu kategori diisi, yaitu transportasi. Ini biasanya nanti umum, <tuh> kemudian dia ini mempunyai. ID yang kita otomatiskan saja namanya mungkin satu bisa dikatakan perorangan Abdul kemudian nanti diisi email telepon handphone faksimile, website ya kemudian ini begitu Semarang. Nah, selanjutnya adalah tab pengiriman yaitu barang ini atau barang ini akan dikirim kemana nanti kita tinggal nah, kemudian kemudian mengisi alamat utama di sembarang ini ya kontaknya nanti bisa ditambah kontaknya ya nanti Bapak itu Bapak Abdul. Tuh. Nanti seterusnya diisi sampai ada nomornya juga ya. Ini lanjut. Nah, penjualan kategori penjualan ini sebagai kategori yang apa nanti ya. Dia akan sebagai kategori oh, maaf dia sebagai kategori transportasi, kemudian diskonnya kategori diskon transportasi, diskonnya masih nol, kemudian akun piutang dan uang muka, apabila ini dikosongi maka dia secara default itu akan mengacu pada apa yang sudah ada diatur di sini ya piutang usaha yang default ini kecuali apabila ada transaksi bermata uang asing nanti bisa dipilih atau disetting di sini nanti dia akan menjadi piutang usaha IDR USD Singapura dan lain-lain ya jadi untuk sementara Transaksi ini hanya mempunyai satu akun di utang usaha saja, dan akun uang muka satu saja, yaitu dalam bentuk mata uang rupiah. Jadi, secara default itu sudah diatur di situ tanpa memilih. Kemudian, saldo saldo awal itu apabila... Kita lagi mengimplementasikan dari manual ke komputerisasi, ya. Nanti bisa ditambah e, orang ini dengan transaksi yang terakhir kemarin yang masih menjadi salju, menjadi di utang itu tanggal berapa? Nanti diisi semua, sehingga nanti kalau dalam analisa umur piutang nanti akan tetap menjadi analisa umur piutang yang uh, bagus begitu. Jadi jangan diisi sesuai tanggal implementasinya jangan, tapi diisi isilah dengan tanggal transaksi sebenarnya. Sehingga nanti kalau dalam pembuatan analisa umur piutang itu sudah nampak tanggal berapa dia transaksinya ada di sini dan ini akan kita bahas di kemudian hari fokus kita adalah kita mempunyai transaksi yang baru gitu makanya kita tidak usah menambah saldo di sini lain-lain lain-lain nanti diisi jika ada pembatasan di utang pelanggan. <tuh> Kalau jika ada faktur kurir lebih dari berapa hari, maka nanti apakah ditolak atau memenuhi jumlah tertentu atau lima tertentu nanti ditolak nanti dalam pengaturannya bisa diatur di sini. Untuk ini kita kita akan membahas di kemudian hari ya. Ini sudah kita mempunyai satu contoh dari pelanggan yaitu namanya Pak Abdul kita coba di pengaturan ini kategorinya kita lihat nah ini kategori transportasi jasa yang kalau jasa ini <tuh> kita coba tambah satu untuk membuat kategori yang akan bertransaksi berupa barang yaitu spare part ini oke okay, namanya misalkan itu Ahmad kemudian nanti diisi email nomor bisnis dan lain sebagainya ini kita buat namanya itu alamat khusus nanti lebih lengkap juga di lengkapi di bawahnya <tuh> pengiriman juga akan sama dengan alamat penagihan atau juga bisa diketik alamat yang lain, nanti di sini bisa diisi lebih lengkap. Kontaknya nanti juga diisi kepada siapa nanti. Penjualan. Nah, kategori penjualan ini dibuatlah kategori penjualan, yaitu spare part. Kemudian kategori diskonnya itu juga spare part. Kemudian defaultnya itu masih default nol karena kita tidak ada program untuk diskon. Nah ini juga sama akun piutang secara default itu ya piutang usaha yang satu itu nggak ada yang lain. Ya akun uang muka juga sama kecuali mempunyai mata uang yang lebih dari satu saldo sama seperti yang tadi kalau kita nggak kalau kita tidak mempunyai saldo yang harus diinput yang satu lama jadi enggak diinput. Kita asumsinya adalah transaksi baru dan pelanggan baru lain-lain. Ya nanti ini bisa di kemudian hari, oke. Kita sekarang mempunyai dua transaksi. Nah, ini. Oh, maaf. Kita mempunyai dua pelanggan kelihatannya ini nama harus di sini ya ini kode dulu ini pelanggan kategori kontak utama nomor virtual account untuk nomor virtual account saldo ini ya sekarang kita coba mencetak dari saldo yang kita punya ini ada kalau kita dalam bentuk pdf atau dalam bentuk uh, printer ke, ke kertas ya, ini juga tersedia semua, kita sementara edikan dulu ya, kalau ini ada, ini ekspor data, kalau kita itu ini contohnya ya seperti nah, ini ya akan nah ini datanya seperti ini so nah, seperti ini ini jauh dari lengkap ya masih apa adanya yang pokok-pokok aja dan kita bahas ini kita close di aja ya. nah kalau ini import data itu apabila kita mempunyai banyak sekali data-data pelanggan sehingga kita bisa me-import data dalam bentuk Excel Excel menjadi masuk ke dalam database di sini nah, juga nanti pembahasan dulu, uh, di lain hari ya saya kira cukup sekian, nanti kita akan mencoba transaksi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.